Hai semua kali ini aku akan masak ayam gulai ala anak kos-kosan ini enak banget wajib kalian nyobain jika kalian mau tahu cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikuti terus ya videonya sampai selesai untuk bumbunya di sini aku pakai 9 siung bawang merah 5 siung bawang putih 10 cabai rawit merah satu ruas jari kuning. kemiri lima lembar daun jeruk, dua batang serai dan santan sasa secukupnya. Lanjut, aku akan ulek-ulek bumbunya sampai halus. Nah, ini bumbunya udah halus ya. Siapkan wajan, masukkan minyak kira-kira 2 sendok makan. Tunggu sampai agak panas ya Terus Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Aduk-aduk Sampai tercium wangi Lanjut Masukkan air Satu gelas Aduk-aduk sampai mendidih kalau sudah mendidih masukkan bumbu penyedap rasa gula pasir garam terus aduk-aduk kemudian masukkan daging ayamnya Aduk-aduk lagi Kemudian biarkan sampai airnya menyusut Kita masak pakai api yang sedang aja ya Biar daging ayamnya matang sampai tulang-tulang Dan bumbunya meresap ke dalam daging Jangan lupa sekali-kali dibolak-balik ya Jangan lupa dicicipin dulu ya, kalau masih kurang rasa, tambahkan bumbu sesuai selera masing-masing. Kalau kuahnya sudah menyusut, matikan kompor, terus angkat dan siap disajikan. ayam gulai ala anak kos-kosan mantap terima kasih ya sudah mengikuti video ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen dan subscribe